Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qoil fi kitabihil karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim Walau nazalna 'alaika kitaban fikr toshin Falamasuhu bi'aytihim Laqala alladhina kafaru In illa mubin alaihi malak Walau anzalna malakan laku diyal amru Summa Ashadu La ala. Wa anna muhammadan wa, la wa la Hadirin hadirat Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu, kita berbicara tentang generasi yang berdosa itu dianjurkan oleh Allah lalu wa ansa nami batihim qurnan akhorin diganti generasi baru di Quran surat 6 ayat 7 ini dan seterusnya juga berbicara berkenaan dengan ketidakpercayaan orang-orang musyrik kepada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah tidak percaya dengan yang hak karena mereka terinterupsi oleh kebiasaan nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala yang mereka tidak ingin itu tergeser sehingga dipertahankan oleh kelompok orang-orang yang syirik itu dakwah Rasulullah agar supaya tidak menyebar maka. Mereka bersepakat ya, Bersepakat Untuk Menyatakan bahwa Muhammad itu Adalah tukang sihir Walaupun banyak yang Tidak setuju Apa Pelakat istilahnya Kalau bahasa kita ini yang disandarkan kepada Rasulullah mereka tidak setuju tapi sudah tidak ada bahasa yang lain bapak. diusulkan bahwa Muhammad tukang bujuk, nyatanya tidak tidak bisa diusulkan lagi Muhammad itu adalah orang yang tidak dapat dipercaya tidak ada alasan, nyatanya dapat dipercaya, sulit untuk memberikan lakop kepada Rasulullah, tapi dipaksakan bahwa Rasul itu ahli sihir, dan itu diucapkan oleh orang-orang sebelum Rasulullah kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepadanya, dan terulang terus Bapak-Ibu sekalian terulang. Sampai kepada Rasulullah. Nah, di ayat 7 ini Allah menyatakan, Walau nazalna alaika dan fikir tosin. Jangan terjemahkan. Dan kalau kami turunkan ke dalammu tulisan di atas kertas. Nah. Ya Rasul kalau saya turunkan kepada kamu tulisan, kok langit, tuh, tuh, tuh, tuh, kertas. tuh, tuh, tuh, kertas, tuh, tuh, tuh, itu tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, kepada tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, ada yang seperti gemercingnya lonceng ini jam itu gemercingnya itu Wah, berat itu menangkap sehingga pada pagi-pagi hari Rasulullah ini sampai berkeringat bahasa kulon keringatnya sak jagung-jagung saking ngepone, menerima ini berat ada yang langsung dari Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, bapak ibu sekalian, kalau itu diturunkan di atas tulisan kertas, falasuhu bi aidhim, lalu mereka dapat membekangnya dengan tangan mereka sendiri. nah saya bekang. Lako <tuh> Allahina kafaru inha ga illa sihrumubin. Tentulah orang-orang kafir itu berkata Ini tidak lain, hanyalah sungai yang nyata. Okay. Jadi, Umpomo itu diupok no kertas Yang muni tukang sihir Ini sihir Nabi Musa dulu Ketika bersamaan dengan Fir'an Juga diharani membahas sihir Iya, yeah, Nabi Musa Nabi Nuh, ketika berhadapan dengan umatnya, dia ya, tidak akan tukang sihir. Karena sesuatu yang mereka tidak bisa menerima artinya mengalahkan segala yang lain. Memang mujizat itu kan begitu. Mujizat ialah sekolah ini. Suatu keajaiban yang luar biasa. Yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun di masa itu digugur dengan mujizat. Nah setiap nabi setiap setiap rasul itu diberi mujizat yang berbeda. Serem lagi mujizat nabi Isa. Wong mati wis di kubur gitu, Wong di, no, di, itu, di ini. Bismillahirrahmanirrahim. urib lawong kanerti, <laughs> Duh, ini ori ori betah mana mbak bu, tapi bisa. Ono motor ini picet, picet ikan di motor. Oke? lek ono motor ini kakek to, nih gue jenengi buta. Tapi lek bundherni motor kau, nih gue jenengin apa? Picet. Kau no lemah, diuntur-untur-untur, dileponan jerumata, plung diusap dengan izin Allah, langsung sudah dimotor sudah wow. dimotor, seperti itu apa yang lain karena itu hal yang aneh semacam itu dikatakan oleh mereka tukang sihir, padahal itu bukan sihir itu kenyataan, itulah namanya mujizat Rasulullah punya mujizat yang berat yang hebat juga namanya Quran. Oke. Okay. Diturunkan Al-Qur'an itu musaddiqul lima untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga Sing dibacalah itu. Ditambah lagi kitab Al-Qur'an itu ada hikmah. Ada pelajaran Kemudian Quran itu juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah itu punya lagi banyak pak bu, mujizat yang diberikan oleh Allah pada suatu ketika terjadi perang. Nah daerah sana itu kan panas ya, panas minta minum para apa ini tentara. kalau banyu itu kok nanti. Di padang yang panas itu. Akhirnya para tentara itu, para jundum itu disuruh datang ke Rasul. Tempat diminum, ay bawa sini, bawa sini tempat minum. Banyu akhirnya Rasulullah begini. Akhirnya mancur koyok, apa? Koyok kran bang. Padahal ganok jurusannya loh, kadi dudun mancur ini. Dan semuanya kirbannya itu sudah diisi semua sampai diminum hausnya hilang semua, mandek dewi bang, mandek dewi. Nah itulah namanya mukjizat dan tidak bisa ditiru. Lalu nggak bisa dikai coba-cobaan. Ayo kita coba ya, betul sakit. Niku laksulapan niku, betul jamu niku. Kalau mujizat datang ketika ada sesuatu yang sangat butuh dan sangat membahayakan, mereka tentu mengatakan ini sihir, dikait kertas. Kata. Di ayat 8 wakolu lau unzila alaihi malak. Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad seorang malaikat? Oh. Kok tak diturunkan malaikat aja, Muhammad? Kalau diturunkan malaikat, Allah menyatakan 'Walau Anzalna malakan, laku dial Amru, Dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, oh. kalau Allah menurunkan malaikat kepadanya." Bukan orang loh, ya. Malaikat yang diturunkan jadi utusan. Terus ya Allah ngatainya. Tentu selesailah urusan itu. Selesai Pak Urusannya selesai. Mati maksudnya. Malaikat yang diturunkan ya. Ya apa? Coba kita, kita uh, analisa ya malaikat dulu gak mangan, malaikat itu gak ngombe malaikat gak lanang, malaikat gak wedok malaikat gak turu malaikat gak payah dari segini aja aja, bisa gak niru? niru malaikat? gak bisa di segi yang lain, kalau malaikat yang mengatur diturunkan oleh Allah sebagai utusan 16 Pak kalau urusan mana bisa tek lalu? kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun no, terus tangguh belas langsung mati ke api umalaikat sing diturunkan ya. tapi kalau Rasul itu seorang manusia biasa yang sama dapat ditiru makanya Rasulullah dinyatakan oleh Allah ini, Ya anda dan umatmu Nih contohnya ya uh, di surat Kafir, di surat Kafir itu surat 18 ini. Ya Rasul ngomong nang umatmu di ayat 110. Nih ngomong oleh awakmu gue podo ke ruang itu. itu. Nih Kul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilaia annama ilahu kum ilahu wahid. Ngoko. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Engkau. Katakanlah itu pada Rasul, ya Rasul, muniona ngene umatmu. Nek nah aku iki podo karo kamu. Lah berarti yo adem panas barang, yo seger barang, yo kathuun barang. Nggih, lek lesu yo kudu mangan, lek ngantuk yo kudu turu. Lah padho nggih. Jenenge podho. apa? Yo kha ila ya Tuhan Maha itu adalah Tuhan yang Bukan. kuasa. Ini. Seperti kamu Yang ya. diwahyukan kepadaku ah. Aku dikei wahyu, lah. awamuka Yudhan Degu Isinya wahyu An nama ilah hukum ilah huwahide. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa ya. Itu isinya wahyu Karena itu kalau Tuhan kamu Tuhan yang Maha Esa, jadi Tuhan itu Maha Satu, satu bukan bukan siji ini loh bang, anak tulisan sidjing ini anak luro, anak telu, satu esa, satu yang tidak tidak tertulis satu dan boten, esa, satu yang tidak ada duanya tidak ada tiganya ngetan. terus. Jadi kawan muniatin, fahamkanlah yang juli kau arophi ini. Okay. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, okay. syaratnya itu, fal yakmal amalan sholihah. Maka hendaklah ia mengerjakan amal Yen yang saleh. Ini syarat utama. Kita ingin ketemu Allah, syarat utama beramal saleh. Nomor dua, Wala bi ibadati Nih. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam peribadahan peribadah dengan tuhan okay. Syarat yang kedua, tidak boleh menyekutukan, menyamakan, menyekutukan itu menyamakan Allah dengan yang lain. Gue ketemu Allah pasti ketemu okay. karena itu baru orang ketemu Allah itu nanti tidak ada satu kegembiraan yang sangat gembira baru, kecuali ketemu Allah melebus surga ini luar biasa enaknya tapi masih apa? lebih gembira sangat Senang sekali ketika orang itu Bertemu dengan Allah Dibanding masuk surganya Nah kembali ke sini Karena itu menurut Tafsirnya Ibnu Kasir Di ayat 7 ini Kalau itu di, Diturunkan wahyu itu Rupa kertas Yang bisa dita, dibawa oleh tangan yang bisa disentuh oleh tangan itu penjelasannya penutur bunuh kasir muningin. Mereka melihat turunnya kitab itu dengan mata kepala mereka sendiri. Lalu mereka memegangnya. Umoa memegang, mereka dapat memegang dengan tangan mereka sendiri. La kafaru inna hadha. in hadha illa Orang itu mengatakan tentu. Orang yang kafir itu berkata, apa ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Ini semakna dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesombongan mereka terhadap hal yang konkret. Sebagaimana di surat Al-Hijr surat 15 Ayat 14, ayat 15 Allah menyatakan ini Walau fatahna alaihim baba Dinasamai Fadhanlu fihi ya'arujun Surat Al-Hijr Ayat 14, ayat 15 wow. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka Seolah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. mau dibuka pintu langit ya, terus naik ke atas terus, terus naik ke atas. La kalu inna ma sukil absharuna bal nahnu kaum maskurun. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan Umumati iki iso mlaku nang langit nggene. Komentari sing ngono orang kafir niki, Bapak. Angel temen Terus bahkan kami adalah orang-orang yang knasihat. Mumoh Allah memberikan kesempatan orang kafir itu bisa diperjalankan sampai ke langit. Ya muni ngeten. Wah, aku iki kena sihir. Mereka tidak bisa mengambil, ini benar, ini salah bahkan yang benar itu dibuang bang. dia mengambil yang salah begitulah caranya setan itu menghiasi dalam hidup setan itu ya sebuah maksiat sebuah perbuatan yang salah itu diukir dipandang oleh orang opo caranya perbuatan salah itu jadi benar menurutnya ini pun gaya iblis bu, karena iblis pun harus ngomong minta kepada Allah diberi umur yang panjang sampai hari berbangkit diterima oleh Allah, wis harus kayak umur panjang akhirnya iblis seperti di surat al hijr juga ini <tuh> surat 15 yeah. di ayat 39 itu iblis ini anda Iblis berkata, ya Rabbku oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi iblis oh. ini aku akan menjadikan mereka mereka disini anak cucu adam kita bang. dibuat apa? dijadikan memandang baik perbuatan maksiat nyolong itu api apa <laughs> nyolong dugu api tapi Tapi menurut agama, hehehe. Bagi Wong Sing seneng nyolong, nyolong dugu api. Bahkan Mbak Bu, Bapak Es nyolong sapi, wis limang tahun, bedol ATM berkali-kali gak konangan. Lima tahun itu pak Bu berarti hebat ke, ya, Wonge limang ya? tahun gak konangan, polisi garo, anak emelo belajar nyolong ayam, kata kecekel RT, dikepo i garo, masyarakat no RT, komentar bapak ini, kamu goblok, aku galau, nyolong sapi bedol, ATM 5 tahun. Aman, konjolong PT Ayat Ibu Ika Rumah Raga Karung Mak Saraka. Goblok kon, Pak bu, sing pun derusin tadi. Sink pun menurut Bapak ini, Bapak E, Bapak E menurut bener. Gila bener, Won goblok kuat dan baru. Jadi, nyolong niku perbuatan maksiat. Tetapi, Dibuat oleh iblis menjadi baik. Ono mana yang wong minum, apa nih? Gye, cokre. Minum rong seloki, kelapak kelapak kelapak. Napa cengi? Rong okay. seloki, bapak. Langsung pliur pliur terbang. Nyungsep nang kot. Komentar loh. Kamu minum rong soki aja. Nyungsep nang kot. Aku lo minum sak botol. gak apa-apa. Kamu rong sroki saja nyungsep nang kot. Sing bener sing pundi? <laughs> kayak saya minum sak botol iku gak nyungsep. Padahal itu perbuatan maksiat. Tapi menjadi baik di hati mereka. itu berhasil iblis sudah. Kementeniku jarini iblisnya tadi. Semua perbuatan maksiat itu di muka bumi dihiasi seperti itu. Jarini iblisnya ternyata. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oh. Disesatkan. Berarti kalau disesatkan semua, jumlah jumlahnya orang Pintar itu yang disesatkan, jumlahnya yang disesatkan semua. Pintar, bukan karena ini belas yang ini, jumlah yang Padahal, setan itu besok pidato-pidato Neng di surat empat belas ini, di ini, surat Ibrahim. Di ayat 22 itu Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaithanu lamaku diyal amru. Innallaha wa'adakum wa'dal han. Wa ma'adukum fa akhlaftukum. Wa ma kana 'alaykum min sulton. Illa an ta'utu kum li. Fala ta lumbuni walumu nabi musriki kum ini kafartu bima baru inna allimi niki iblis apa? Tidak orang, -orang... apa layat niki bukan iblis. Okay soalnya iblis ngomong, niki omongan iblis. Apa itu? Mochaiadi, bukan iblis, Mbak. Menurut saya, saya <laughs> cari iblis nggak Dan berkata, syaitan, tak perkara hisap telah diselesaikan Oke, Setan itu kan jiwa iblis, Mbak. Perkara hisap ini setelah selesai, yang ke surga ke surga, yang ke neraka ke neraka, lalu ngomong itu. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar oh. Eh menung soal hei jin kulang, hei. Allah telah berjanji kepadamu, janji yang diberikan oleh Allah dalam Quran Dalam kitab Taurat, dalam Injil, benar itu Terus dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Nah, aku biar berjanji dengan awakmu. Memandang suatu perkara yang baik, yang buruk, kamu anggap baik. Itu janjiku. Tapi itu salah. Terus? sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Aku sekarang nggak berkuasa untuk kamu. Lanjut, mainkan sekedar aku menyeru kepadamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Aku lama ngajak toh nanggawamu, biar kon takjak gelem, kon takjak gelem. Insya Yes, aku mengajak toh, aku tak jat gelem, <tuk> <Ketika. tuk> gelem ya iblis Meningin. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Loh, no. aku, kamu. Aku mengajak kok, pun gelem. Oh, ujonya aku. Tidak ada apa yang ini? Terus ayat Akan tetapi cercahlah dirimu sendiri oh. Cercah dirimu sendiri Aku mau ngajak, akan aku akan gelap Aku Ayo, akan gelap, aku akan cercah aku Aku akan cercah aku Ini aku kan Sana ini anakmu Dewi Wadah Bagaimana? diikuti Ya Barang yang keputusan dari Allah mungkir inilah iblis bapak sehingga mereka mati ditutupkan ditutupkan oleh Allah sehingga kalau kita akan melakukan suatu perbuatan yang menyalahi hukum wah, aku kok dicerca karo iblis aku kok ingat dengan ayat ini bapak Lai ingat ini muka-muka ingat ya Okay. soalnya biasanya lalih pak lalu iblis muniknya itu aku sekali-kali tidak dapat menolongmu oh, aku juga tolong kamu wali aneh dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku kita bisa waktu itu nyembah oh. berhala menyekutukan Allah oh. terus iblis ini sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu sejak dulu, sejak nolin dunia pian. awakmu menyekutukan Allah aku gak no, aku gak bener no, aku gak bener no, awakmu leh menyekutukan Allah nol dunia pihen gak bener nol ada ngejeng ngejeng nol lagi jadi itu gak teman diikuti ya tetap gak play, bapak. bapak dan ibu doa sekalian Allah di dalam ayat ini menyebutkan bahwa yang ngajak dan yang diajak kena berarti mereka keluar dari syariat ini gue jeniin zalim, ya, okay. zalim itu perjalanan hidupnya salah menurut Allah. Ini gue jeniin zalim, makanya Allah menyingkatkan di akhir ayat. Inna zalimin lahum azabun, no halimun, ya, okay. okay. nih. Sesungguhnya orang-orang yang lalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ono siksaan azim besar, ono siksaan alim. Siksaan itu alim iku di atas siksa, Bu. Di atas siksa. Nah, itu perbedaan adzabun azim dengan adzabun alim. Jadi kembali ke sini tetap mereka menyatakan bahwa walaupun dia dibawa ke langit aku kena zikir di ayat yang lain di Quran Surat atur Surat 52 di ayat 44 itu Allah menyatakan ini wa iya sahabun markum Nih. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, langit gugur sebagian rontok, misalkan. Lalu mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Nah itulah perkataan orang ulang kafir. Bapak. Maka di ayat 8 Allah menyatakan, wakolulaula unzila alaihi malak umpomah diturunkan malaikat. Artinya sebagai juru pemberi peringatan bersama orang-orang kafir, mau malaikat yang diturunkan Walau anzalna malakan laku dialamru Kalau kami turunkan kepadanya malaikat, terus ya Allah tentu selesai urusan itu, kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. itu artinya begini, seandainya diturunkan malaikat kepada mereka, duduk nak uang biasa, tutu na, koyok nabi ini tutu uang biasa. Lihat, nabi kan sama dengan kita kan, Oke, bedanya rasulullah di kayu wahyu alaihi kalau itu diturunkan malaikat kepada mereka ini saya akan datang kepada mereka azab dari Allah Bapak. Datang azab. Malaikat itu tekoh, pernah ya. Ini contoh. Onok malaikat mendayu nang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu kan orangnya apa? Halim. Orangnya lurus, dermawan. Kalau anak, anak tamu ikut disembelihkan sapi bang. Kalau tamu tekong sembilan sapi, sapinya oke. Disembelih, mari disembelih cukup dagingnya dimasak, disugu Daging sapi anget-anget ngonteng -anget, anget -anget, enak ya, dipristu. Wah, bumbunya sengenak gitu, dikawin camilan. Oh, daging sapi loh baru. Pendayoh, malaikat yang tapi rupa manuso gantengan. Ganteng. Disekono iku gak dipangan-pangan. Sama so, malaikat itu gak mangan. Susu so, Nabi Ibrahim itu, merasa takut. Merasa takut. Wong iki disuguhi gak, gak ngomong gak. Opo gak mangan. Susu so, merasa takut. Lalu malaikat mengatakan Wahai Ibrahim, ini Rasulullah. sungguhnya aku adalah utusan Allah diutus oleh Allah ke negeri Lot untuk membinasakan kaum Lot baru sadar luh malaikat kalau begitu jadi ini Ibrahim wahai malaikat Lot itu ponaan saya maka jangan dihancurkan Lot nanti bersama dengan jamaahnya <guluh> bahasaku lo Lut nanti bersama dengan jamaahnya keluar sebelum matahari terbit di tengah, di sepertiga akhir malam. Kami selamatkan. Kecuali istrinya Lut. Istrinya Lut gak diselamatkan. Karena membela masyarakat. Gak, gak melok buju ini wuhh di, di sekrop malam itu tanahnya di sekrop, diwalik jadi Hindu diukur ini tadi tidak diukur di sini tidak saking kerasnya bencana yang diberikan oleh Allah Lah Nabi lihat kalau jamaahnya, betul karena malam itu diundang apa undangannya pakai WI tidak ada jelasan tidak ada, ada. jelasan Okay. pokoknya samae diundang kabe, kecuali istrinya Pak Bu begitu datang malaikat hancur kaum Nabi Lut hancur hari itu nah saya ingin nabi Muhammad itu diganti oleh Allah Sin diturunkan duduk Nabi duduk Muhammad menjadi seorang Nabi-seorang Rasul Malaikat Ya bodoh Pak Bu, dadal kayak itu mau. Entek. Ngaten lho. Nistaya akan datang kepada mereka azab dari Allah. Ada penjelasan di surat Al-Hijr sama tadi. Di ayat 8 itu, "Manunazzilul malaikata ila haqq, wa makuunu idzamundzirin." Ayat 8. Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan benar untuk membawa azab ya. Malaikat itu tidak diturunkan untuk membawa azab. Terus, dan di mereka ketika itu diberi tangguh. Gak ada tangguh, gak ada tangguh, berarti umurnya gak tua, teman-teman. Petrus, anggun, ibu, ditawakno. Kau umur panjang, teh hari itu. Saya, kalau yang datang malaikat sebagai utusan sama di surat furqan surat 25 ayat 22 Allah menjelaskan ini yaumaya raunal mala'i kata labusro yaumai zinnil mujirimin wayakulunah pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata hijrom mu'mahjuro oke, hijrom artinya dosa yang sudah tidak terampun lagi Bapak. orang itu kalau sudah melakukan sebuah kedosaan, kesalahan dianjurkan oleh Allah ini keterangan dari Ibnu Qasir. Di ayat 9 Allah menyatakan gini. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalbasna 'alaihim mayal bisun. Dan kalau kami jadikan rasul itu seorang malaikat nggih, ya? kalau rasul itu malaikat terus ya Allah tentulah kami jadikan dia berupa seorang laki-laki. Okay. Umpo mau jom saya ingin. Umpo malaikat, wis ya wis malaikat tak ada rasul. Tak ada rasul. Mesti nggak wujudnya ya laki-laki, bu. bukan perempuan. Wujudnya laki-laki yang model yang bentuknya seperti manusia. Umpo malaikat itu yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul di dunia ini mesti? ternyata lanang terus? dan kalau kami jadikan diri berupa seorang laki-laki tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri mungkin okay. mesti ragu tetap anjingnya wong kafir ini bukan sulit Bapu kafir ini masih TKI no siksa, dikandani siksa, dikandani kabar gembira, dia tetap kafir di ayat-ayat yang awal dulu di surat al-baqarah kan ada innal ladhina kafaru terus? innal ladhina kafaru aang tartahum amlam tundirhum Layu minun, mau kafiriku masih embok kandhani, masih embok weten weten ya tetap layu minun, tidak akan beriman. Kenapa? Hotamallahul ala kullubiim, Artinya ditutup kali Allah, tutupnya tadi, terus dilak, ga bisa dibuka, Artinya ga bisa dibuka, kaulah hidayah, gua nggak lagi oleh hidayah ini kan, kayak bocor Kocoy ku le anak tutul ireng tul, diiku ron, rona namanya. Nah Qurannya kala bal rona. Nah. Jadi tul ireng diiku rona. Nah, ikulah tul balak balik kadang ireng Iya napa kocai? Huh? Kocai bening apa pura? Pura. Tapi le like, tul ikut terus dius diusapnya nih, seret ada yang mana ya? ada yang mana ya? seret kacanya jadi hitam atau oh tetep bening? bening bening pak bu ketika ono yang mana diusap sehingga yang niku istighfar begitu salah astaghfirullahaladzim putih mana ya bu? itu salah mana salah ya? ada yang ya? Hai diah maneh Cak terus eh? putih maneh jadi wong sing ake istighfar okay. dalam hidupnya ake istighfar hatinya putih koy koco Hai koco itu kayak putih Sinar dari sana bisa nggak masuk sini bisa karena putih sinarnya masuk Hidayah Allah akan masuk bahwa orang yang banyak istighfar Rasulullah minimal Bu Rasulullah itu dijamin masuk surga minimal satu hari istighfar ini kuping satu minimal awai dewi surga loh gak dijamin waduh waduh waduh Rasulullah dijamin masuk surga waduh waduh Surga tidak? Dijamin, Rasulullah sih minimal satu hari seratus kali. Bagaimana kita yang tidak dijamin masuk surga? Sudahkah istighfar dalam satu hari ini seratus kali atau menengahi? Oh, tidak, Pak Fuurid menengahi. Ya, kamu ini apa-apa, kau ya Rono nang pintune delok wong-wong akeh. Oh, mari mlebu maneh. Ono kaspe dipangan kaspe. Meneng maneh. Meneng terus nonton TV. Pegel gendang. Ya, mari gendang tangi nang wisi. Mari nang nah wisi nang pawon golek sego. Mari go delok TV maneh. Pegel nang jopo maneh. Dak muni hopopo opo, opo. Sedina lu entek ge Dok. Wah, aman, kita diberi umur oleh Allah niku mahal satu hari ini mahal harganya kalau kita tidak memanfaatkan dengan umur ya paling tidak mulut ini mulut ini apa-apa mulut ini muni muni gak usah banter-banter ya. Rasulullah itu menyatakan ini oh no, dua perkara ringan dunia no, tapi berat timbangan amal di Maksar nanti, subhanallah wabihamdihi, subhanallah ilahlim. Wis muni muniwah. Ikut lo beratkan amal bangun di Maksar. tapi enteng kiuna noh. Oh noh uang meneng sampai umurin teh lo baru. Baru mulai menit ditakoni, kau noh karena buka 11. Waduh, berat. Maupun mana? Gurung tobat meninggal. barang sing lali lali Bian muncul. barang sing lali lali sing tidak tidak lali muncul di sana. makanya Wei Wei ketika diberi rapot itu, Pak Bu? Besok kan kan ada pemberian apa tuh ya? Kalau itu nanti akan diberi rapot, Pak Bu. Oh, no, yang dike itu kelangan kanan, kanan. Ada yang diberikan dari kiri. Ada yang dilempar dari belakang, aduh, berat yang ini, yang dari kanan bahagia, yang dari kiri menjerit Salah satu ceritanya, Pak, di surat 69 itu ada kalimatnya, dan surat 69 jenenge, Napa? Surat Al-Hakoh di ayat 25 itu muni wa'amma mal'utia kitabahu bishimalihi fayakulu ya laytani lam'utakitabiyah Allah oh. adabun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya maka dia berkata woleh alamkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Ya. Kitab tulisannya golong ini lapor kok kayak lah, Lha ada tulisannya elu sok boh. Lama ide sih. Si yang menentukan. Mustulisani golong ini lapor lebih baik gak usah diberikan. Ngomong-ngomong dia, lalu uang imunnya dan malam adri dan aku tidak mengetahui apa hisap terhadap diriku bahasa bahasa bebas ini terus aku ya opo gue ngoten Ya saya perhitungan saya nanti bagaimana koyong ini model ngoten muring muring sampai kita ambe dewe, sing diukir sendiri di waktu di dunia ini akhirnya wongi sadar ngoten pak ayat 27 sadar ya leitaha karena tilkodia wah kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu ternyata kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu aku marimatika guyso berbuat baik lagi sudah putus segala amal perbuatan saya ternyata kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu nggak tenegi ini gimana bang? loh? nyesal katanya. <tuh>. walau kerumun malaikat ya kasar cak. cak. Oke. Okay. Lagiun bian makin lantunya loh. Usah nunggu no undangan pengajian. Ono azan lo gak Padahal mengajin ini kan informasi dah ini. Oke. Okay. Sampai ini, ngaji informasi ini. bapak -Ibu sekalian, okay, Bapak sekalian. Lek wong Pak Bu. Hartanya tidak berguna. Mana animalia? Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepada Mana harta saya dulu? Aku dulu waktu di dunia, telah mengumpulkan uang. Jumlahnya 70 triliun. Mana? kalau nong ditinggal ngapain? Hartaiku anak sih dahuluiin teh, dahului meninggal, anak sih uangnya mendahului meninggal harta. Oke, itu anak sing mendahului dulu. Mungkin kena tsunami, tsunami. Tapi kadang-kadang anak uangnya sih meninggal di se harta Keri. Nah saya kira ngumpul sama sekian miliar. Ada enggak orang mempunyai harta sampai 70 miliar? 100 miliar? Pribadi loh, Bapak. Banyak. Maka karena animalia. Kalau dia mempunyai jabatan, di satu status sosialnya itu mempunyai jabatan di masyarakat. Jadi pemimpin, misalkan kalau nah, pemimpin itu tidak orangnya tidak beriman kalau tidak beriman, enggak beriman hasilnya pemimpin nanti kelihatan di sana mendapat nilai yang baik dari Allah tapi kalau nggak iman, mereka mengatakan halaka ini sumtonia ini ini tidak jenis ini ngomong ya Ngomong kita ngomong di kaya di apa raport wong e ngomong dhewe ngomong aja jare Allah ngene terus Allah eh malaikat areg guluh ngomong aja mareg guluh ngomong aja kuyuh fa Allah berfirman pakalah dia lalu bangkurah tangannya ke lehernya tekan ngewi jare Allah ngoten tekan beluh tangane nang lehering berarti ngene dibelenggungnya tanpa masyarakat bisa apa enggak? bisa bergerak? enggak bisa tidak cukup itu ya Allah semua jahhi masyarakat kenapa masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala yang eh. menggunakan api rokok ini summa visil silsilatin agar uha fasluku Mudah-mudahan, beritlah dia dengan rantai yang panjangnya putuh turuh Asta. Asta ini sama sekali. Lihat pilih di pulau ini juga dikembuluh tiawak wang ini. Orangnya ketok enggak kira-kira? Orangnya ketok enggak Yang ketok leponnya? Rantai. Rantai nya. Dilepon dengan raka bisa, ya bisa. Ya Allah, beratnya. Kalau mereka menjerit, yo menjerit, sak jerit tidak akan pernah berhenti. Terus menjerit, sampai kapan? Tidak pernah berhenti. Enggak ada pengumuman berhenti satu minggu atau satu hari. Enggak ada. Kholidina fiha apa ada? Apa menjerit, jadi farnam malaikat yo. jerit jerita Jerit-jerit menjerit, iku jerit apa? Kan? menjerit, jerit waktu Kalaupun tapi buk gawe maksiat kepada Allah. Kamu mengolok-olok Islam. Kamu mengolok-olok Rasulnya. Sekarang rasakan. Jerit kamu, buk. Silahkan kamu menjerit sejerit-jeritnya. Gak tahu lain. Kampai kapan? Gak onok batasan. Sedangkan di sebelah sana, Bu. Di sebelah sana ada kelompok manusia yang Dijunjung derajatnya masuk surga. Di surga itu, pohonnya itu buahnya didekatkan oleh Allah. Didekatkan setiap buah, tumbuhan yang berbuah itu dipetik, dimakan, berbuah lagi. Tidak pernah berhenti. Ada kasur yang empuk, ada bantal-bantal, ada permadani di surga. Itu sebutkan gitu, bertelekan di diban-diban yat asa alun bercakap-cakap dengan temannya senang gembira sekali ada bidadari-bidadari yang baru diciptakan agak oh, lawas gak bidodari lawas yang belum <tos> bidodari yang baru diciptakan belum tersentuh siapapun apapun sing singwana oleh bidodari sebetulnya oleh bidodoro Re. Dan suaminya nanti akan berkumpul. Wong wedok dalam tafsirnya Ibnu Qasirus bukan besok yang perempuan itu dijadikan ratu. Wah, ini macam luar biasa juga. Bapak dan ibu darah sekalian, ini sing oleh tekok. bagiane kitab tekok kiri. Sehingga ada amalan yang... Tidak hilang sama sekali ketika orang itu belum bertobat. Seperti yang disampaikan oleh Allah di surat kahfi, surat 18, di ayat 39. Itu ada kalimatnya tadi. Nih. Surat. Oh, bukan. Oh, ayat 49 surat 18 di ayat 49 Nih monggo ditinggali nah ini Allah menyatakan wawudial kitabu fatarul mujrimina musfikina Nih saya nah, terjemahkan dan diletakkan kitab Lalu, Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Jadi lo kita perlu tertulis di dalamnya. Wah, ketakutan mbak Bu orang kafir. Ini. Kenapa? Pasti mengancam. Kan itu pasti tidak ragu-ragu lagi. Lalu dan, dan mereka berkata menjerit. ini jenenge menjerit. Menjeritnya dan Aduhai, takak kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, Bro? Kitab ini seperti apa? Tidak meninggalkan catatan yang kecil, tidak meninggalkan catatan yang besar. Terus si Wong Imun ya, Melainkan ia mencatat semuanya. Pak Bu, biar tahu gemplang mentoki togo. Okay. Gue kurung jalur sepura nang sing dua mentok Dusuh ambek mentok Kurung jalur sepura nang Allah Pak Bu selatan nunggu no, nung no. Gemplang mentok Melaku-melaku nang salah Menutung goni Nandur kacang Kacang usis ini di sebelah lu loh Kacang apa jeneng nih Oh kacang brol, soalnya dijebol, le ditarik brol ngono ya. Le ditarik bro. <coughs> <coughs> Niku jenenge kacang brol. Melaku-melaku jebrol, jebol ngene ya. Dipangale melaku, -melaku njebol, njebol, njebol, njebol, <coughs> Kak izin, kak izin cintuin aku, acang. Kira-kira saat berulangnya ini, ada perasaan nggak di sini bahwa itu salah? Bapak, buat kan, paling pikiran ini, alau kacang situ, kacang situ, aku mau no masak, aku mau kal, kak paling bisu lemet bapak. Bisa lo nolak catatan ini metu, gak terhapus soalnya gak taubat. Masjidnya yang apa? Ya masjidnya ini. Usaha limang tahun ya Allah, aku biar tahu jebol kaca ngomong gitu parah nih nakomai. Pak D, Pak D, apa nak? Maaf punten, panjang sakitnya purau gue lo. Lo purau apa? Apa musalah apa? Naya tuh lo Pak D itu jelas Lima tahun yang lalu panjinan kan gak ada salah itu meriki. Lo ngapunten Pak D. Sangigi kulon sadar, kulon jebol kacang panjenengan sak setunggal setungal, pangan, pak de, penyine ikhlas enggak, pak dinye ikhlas gak apa boh, muka isna ikhlas, wak berat pak Bu? berat, kai isna ikhlas, kon mangan kacangku 5 tahun yang lalu, gula dihitung sama Sangigi Piron ayo bilang ton ya kan kudumelo aku jadi pembantuku selama satu tahun kudumanut tetap tidak halal Berarti bu itu mau muncul nanti tulisan itu muncul nyolong kacang brol serta saya masya Allah tertulis semuanya mereka menjerit sejerit-jeritnya. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan, yang dan tidak pula yang besar. Melainkan ia mencatat semuanya. Terus habari, terus ya Allah ngerti Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan dan tertulis. Oh, sedikit dikerjakan tertulis di situ. Karena itu orang salah itu boleh bang. Orang dosa itu boleh, Ini menurut saya, menurut saya, ini gue nih. Kau tahu, kan? Gue <laughs> nih, salah. Gue nih, lupa. Menurut saya, tapi segera bertaubat kepada Allah. Nah, saya ingin perhatian. Yu, le, ini, yuk, lihat kacangnya. jebolan nih, bang. Lalu, nyolong sepeda motor. Menurut mereka, sepeda motor. Gue lihat uang sing dua, bang. Lawang, gue, wok. Ala sak tong kuat e. Gowo sepeda motor kate sing dicolong di fiten aku wedhi beda motor iki. <tuh> Oke. Ono sing se PR. Nggih. Lah wedhi aku. Isang ketemu. Golek sing duwe gak ketemu. Karena ada ayat kinten, "Wa may yaghlu yuati bimaqala layau kiamati, summat wafa kullun nafsim." Maka, sahabat lamun, siapa yang mengambil harta orang yang harta itu diambil di waktu dunia belum tobat? Ya, besok akan dimunculkan orang itu, dimaksar membawa harta yang diambil tadi. Sumat wafakul maka sahabat kemudian. Harta yang diambil tadi sedikitpun tidak dikurangi, bentuknya nggak dikurangi. Jadi kalau misalnya sepeda motoriku, misalkan ono selebore sempal, yoselebore ya sempaliku yuk digono ulung, tidak dikurangi sama sekali. Mencari orang yang punya sepeda motor, padahal uang nyolong sepeda motor itu wah kayak bu, Wono sing wong siji ku sampai sehari tu oleh lor, oleh telung ngono. Di no la terus. Iku <gulau> sing nyolong sepeda motor. Besar. Lah sing nyolong liane. Mesti hitung Dewi mawon. ya, Wong urusan niki lho Pak Bu. Urusan Godong Ngertas godong. godong godong gedang. Ayat itu berlaku Pak Bu. Juga gedangi-gedangi, tonggo, Udah ngomong. Enggak ngomong, dicatat. Mereka dapati, apa yang telah mereka kerjakan, ada. Tertulis. Terus? Dan Tuhan mau kaya... tidak menangihnya seorang jual pun. Enggak oh, dihanyiaya oleh Allah. Ya, persis karena perbuatan ini. ani dihanyiaya belas, gak dikurangi, enggak ditambahin. Maksud ayat ini, dan seandainya kami turunkan bersama dengan Rasul manusia, seorang Rasul malaikat. Dengan kata lain, seandainya kami kirimkan kepada manusia, seorang Rasul malaikat, niscaya dia berupa seorang laki-laki, agar mereka dapat berkomunikasi dengannya dan mengambil manfaat darinya. Kan kan maksudnya dan seandainya memang demikian niscaya perkara perkaranya akan meragukan mereka tetap sebagaimana mereka pun ragu terhadap diri mereka sendiri dalam menerima rasul manusia sebagaimana Allah berfirman ragunya itu seperti ini surat 17 ayat 95 Katakanlah ya Rasul, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami akan turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi Rasul. Kok umpomo no malaikat jalan-jalan so di -jalan no bumi belonjo belonjo itu no? Akan diturunkan malaikat. Tapi kan tidak ada. Tengah hmm. ternyata? No? Maka... Kenapa? dalam sebuah hadis eh, tafsir ada hak niku menyatakan berkenaan dengan ini di surat 9 itu menyatakan ini niscaya kami membingung membingungkan atas mereka apa yang mereka bingung-bingungkan atas diri mereka sendiri <tuh> itulah orang-orang kafir menanggapi menghadapi ketika ayat Al-Quran dibawa oleh Rasul Muhammad SAW Mereka intinya menganggap bahwa semua itu adalah sihir yang nyata Bahayanya Bapak-Ibu sekalian ketika orang itu tidak bisa menerima ancaman Allah okay. Okay, Contoh nih di ayat 10 aku sebutkan gitu. Ya Rasulullah telah diperolokkan berupa Rasulullah sebelum kamu Belum kamu ya diolok-olok ya rasul Gawamu tak Ketika ini Rasul seger Ya Allah tadi gawaku tak Biar Rasulullah diolok-olok terus Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemohkan diantara mereka Balasan azab olok olokan mereka dibalas balas kali Allah karena mengolok. Balasannya apa? Besok akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama orang kafir dan orang munafik. Bapak Ibu sekalian, itu ancamannya. Masih banyak ancamannya. Apa? Ancaman yang lain termasuk ditimpakan oleh Allah terhadap generasi-generasi dahulu yang mengolok. Pada siapa? Contoh ada sekitar sedikitnya 12 generasi Bapak. yang dihancurkan oleh Allah. Dimusnahkan. Contohnya kaum Nabi Nuh. Nabi Hud. Kita yang musik, satu dulu. Nabi Nuh itu dulu ini. duit kaum nih. Tapi kaumnya mengingkari. Seperti banjir besar. Bapak dikai banjir besar kali Allah sehingga anaknya Nabi Noor yang Kanan itu juga katut dengan banjir itu karena mereka tidak mengikuti jejak ayahnya uh. eh, ini gini. dulu ketika banjir itu kan pada waktu itu nih di waktu itu semua hewan yang tidak bisa hidup di air dimasukkan ke dalam apa? kapal satu pasang satu pasang kecuali yang bisa hidup di air kayak ikan ini terus burung burung yang bisa terbang tidak dimasukkan tapi yang binatang yang bisa yang nggak bisa hidup di air ini semua di kerahkan diperintah oleh Allah apa? di kapal sehingga kapal yang besar ini sekarang ada di Belanda replitnya di Belanda dengan ukuran yang sama dengan apa, besarnya kapal yang dulu pada zaman Nabi ini. Ini. Ini telok tekan jeruminya Roma ada binatang yang menuju dianggap lucu mbak Bu. Okay. kalau orangnya tidak beriman katut kena banjir nanti. Ah, binatang itu dikumpulkan singgawa malaikat soalnya yang menurut lapas kencingnya macan di pangan Bu. Oke, okay. wah. Kumpul nah, di kapal yang sudah disediakan oleh Nabi Nuh yang diperintah oleh Allah sak jodoh sak jodoh nah setelah ngumpul di dalam kapal ini yang besar ini maka terjadilah banjir yang besar seperti ini didatangkan oleh Allah banjir yang sangat besar dari langit hujan berat dari bumi airnya memancar dengan besar seperti ini Sudah banjir seperti ini, siapa yang bisa menghalang-halangi semua hancur? Banjirnya sampai menggunung, Bapak Ibu sekalian, sehingga ombaknya luar biasa. Nih. Oh, sini sini ya. Kalau sudah banjir semacam ini. Gak ada yang bisa menolong siapapun tenggelam di dalamnya. Ini dulu ceritanya Nabi Nuh ketika didustakan oleh kaumnya. Banyak contoh-contoh ada ini satu lagi ini sudah pukul 7 lebih. Ada banjir semacam ini, Bapak. Wow. Adapun istri Nabi Muhammad SAW dan salah seorang anaknya bernama Panan, orang -orang yang bernama kanan termasuk orang-orang yang dinyatakan kafir Setelah seluruh waktu sudah naik, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada si isi yang ada di kapal tersebut. Allah SWT berfirman. Dan Nabi Muhammad berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan di Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 41. Lalu mulailah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk menguyur bumi dengan air yang deras. Disusul dengan bumi agar memancarkan air dari segala penjuru, lalu dengan cepat menuju tempat-tempat peradian gunung-gunung menjadi mata air yang tak habis-habisnya sehingga bermunculan sumber air yang melimpah. Air loh Pak Bu dari bumi mancar seperti ini hancurlah itulah dulu pada zaman Nabi Nuh. No. Nah sekarang, leonak no mendustakan agama, hati-hati mbak bu. adab itu akan berulang lagi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang baldatun toji batun warohul wafur. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.